Untuk almarhum atas nama Khairudunnya atau Mas Gilang Ini saudaranya Kak Ivan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News pun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat terbaru Tentunya seputar IT News dan juga kehidupan pribadinya Dan di sini ada informasi terbaru di pemirsa dari salah satu sahabat Ayu Ting Ting Dimana sini sedang dilanda duka dan di sini ada Ivan Gunawan yang memberikan informasi duka tersebut melalui akun Instagram pribadi miliknya. Ivan Gunawan di sini menuliskan, "Bilang sayang, kamu sudah nggak perlu aku beliin alat makeup lagi. Sekarang aku kirimin kamu doa ya. Semoga bisa mempermudah jalan kamu. Aku hanya bisa menjadi jembatan kamu bilang dari kamu awal makeup sampai terkenal." Semoga jembatan kedua yang aku siapkan membuat kamu tersenyum di sana. Maskro Gilang, terima kasih, adik Adir. Tulis Ipan Gunawan di akun Instagram pribadi miliknya, yang di sini mengucapkan belasungkawa yang sangat mendalam untuk sahabat sekaligus adik dari Ipan Gunawan, di mana Maskro Gilang adalah salah satu make up yang sangat terkenal dan di sini Ipan Gunawan mengundang. Beberapa anak yatim piatu dan juga pengasuhnya untuk mengirimkan doa ikhlas Untuk Gilang yang memang sehari-hari selalu ikut dengan Iofan Gunawan Kemanapun Iwan Gunawan pergi Informasi ini sangat mendadak karena Ivan dan juga Gilang beberapa hari yang lalu masih bersama dan masih memberikan makeup untuk beberapa artis dan ternyata dua jam yang lalu Ivan Gunawan memberikan informasi bahwa Gilang sudah dipanggil ke Rahmatullah dan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa terbaik untuk Gilang sampai di surganya Allah. Amin ya Robbal alamin. Dan status kedua Ivan Gunawan juga menuliskan, kita hidup nggak pernah tahu kapan masa hidup kita usai. Selamat jalan Gilang, kamu sudah memberikan kontribusi besar di Yayasan Dunia Mega Bintang. Anak-anakku pintar, make up dan juga bikin rambut karena kamu. Sayang banget sama kamu. Saya semua kehilangan. Di sini tulis Gilang juga nih beberapa waktu yang lalu mengucapkan terima kasih kepada Ivan. Ivan adalah sosok orang yang sangat baik dan juga penyayang. Di sini Gilang menuliskan kakak tersayang Ivan Gunawan, terima kasih atas kesempatan dan juga pengalaman yang telah diberikan selama ini. Kebaikanmu takkan terlupakan sampai kapanpun aku mencintaimu matahari. Tulis Gilang semasa hidupnya dan mengucapkan terima kasih kepada Ivan Gunawan. Dari Jess turut turut cita Kak Kristiana Innalillahi wa inna innaliliju'un inna dari Evimal Sambar dan juga banyak sekali ucapan-ucapan dan doa dari artis-artis senior yang bercentang biru yang turut berduka cita atas kepergian dari gila Gilang, sahabat sekaligus adik angkat dari Ivan Gunawan make upnya Bunda Korla ini yang kemarin make upin Bunda Korla kan ya, wah semuanya mengingat wajah dari Gilang yang memang sempat memberikan make up kepada Bunda Korla. Al Fatihah Tulis, Anwar dan juga dari Adi Suranta kita doakan tak putus untuk jalan kamu ya inilah beberapa momen saat Iwan Gunawan memeluk erat Gilang dan beberapa momen saat Gilang memberikan wake up untuk para artis seniornya selamat jalan untuk gilang, semoga syurga menanti dan semoga segala amal kebaikan di dunia diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin bagian sahabat semua, selamat menyaksikan kebahagiaan Ivan Gunawan memiliki gilang dan juga kesediaan Ivan Gunawan yang harus rela mengikhlaskan gilang untuk pergi selama-lamanya selamat menyaksikan para sahabat semua, semoga tayangan rajikan dapat membuka hati dan juga menginspirasi sahabat semua di rumah di dunia ini tidak ada yang abadi meski hari ini kita sehat belum tentu ya ke depan dan juga lima menit ke depan kita masih diberikan umur yang panjang oleh sebab itu kita harus selalu bersyukur dan juga harus menjaga semua iman Islam kita akhir okay, sahabat selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So something... okay. skin care ini aku lagi pakai retinol dari Scarlet whitening ini bagus banget apalagi aku kulitnya lagi bermasalah nah ini bagus banget retinol dari Scarlett ini the best ya tuh aku kan lagi masalah nih sama jerawat nah tapi ini udah the best pakai retinol pakai hand body ya kan nah, jadi pakai body lotion pakai skin care aku you don't ever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 Kita panjatkan doa dan kita bacakan surah Yasin dan kita khususkan untuk almarhum atas nama kairudunnya atau Mas Bilang ini saudaranya Kak Ivan Gunawan. Semoga almarhum kairudunnya atau Mas Bilang telah terima iman Islamnya. Amin. Halo ampunilah dosa kesalahannya. salahannya amin Allah, kuburnya. Allah terangkan kuburnya. amin lindungkan kehormatan mangka mangsul kalau subhanahu wa taala amin alfa Inilah syafaat Ya to